Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban di halaman 107, 108, 109, dan 111 Serta 112 pada tema 3 Kelas 6 Tokoh dan Penemuan Yang pertama akan kita bahas Di halaman 107 Temukan informasi penting pada Teks eksplanasi ilmiah Tentang penemuan pensil tersebut Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut Sebagai sesuai dengan urutan paragrafnya Paragraf 1 Topik Masalah Tentang Penemuan dan Perkembangan Pensil Paragraf 2 Deret Penjelas Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafik yang mampu Membuat goresan, hitam dan pekat, namun lunak, dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali, kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit, di antara dua bilah kayu atau tulis bernama pensil dikenal halaman 107 paragraf 3 deret penjelas pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg Jerman kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesat pada zaman modern pensil dibuat dari bubuk Hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Berikutnya. Paragraf 4 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Berikutnya halaman 108. Tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Oke, yang pertama, gimana sih? Yang kedua, bikin. Yang ketiga, modern. Yang keempat, zaman. Yang kelima, dipakai. Yang keenam, gampang. Yang ketujuh, terus. Yang kedelapan, dibikin. Yang kesembilan, mengembangkan. Yang kesepuluh, buat. Yang kesebelas, hancurkan. Yang kedua belas, sama. Yang ketiga belas, banget. Yang keempat belas, kalau nggak ada. Yang delapan belas, bakal. Yang sembilan belas, waktu lagi. Yang dua puluh enggak bisa bikin. Berikutnya kita akan jawab di halaman seratus ha sembilan. Ani. Ani mendapatkan pendidikan. Makan yang sehat. Dan perhatian orang tua. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban Ani selalu naik kelas Dengan nilai yang memuaskan Manfaat kewajiban Ani akan menjadi Orang cerdas dan Sehat sehingga Ketika dewasa, ia dapat mencapai cita-cita. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Ani akan gagal. Orang tuanya akan kecewa. Serta akan merusak masa depannya. Berikutnya di halaman 109, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Pertanyaan pertama, sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kewajiban Ani dalam cerita tersebut adalah Ani bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya Ani selalu mematuhi Nasihat ayah dan ibu Ani rajin sekolah Ani rajin belajar Dan mengerjakan tugas sekolah Pertanyaan nomor 2, apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Nomor 2 jawabannya ya. Ani telah menjalankan kewajibannya. Contohnya bersyukur mematuhi nasihat ayah dan ibu sekolah belajar dan mengerjakan tugas sekolah Berikutnya di halaman 110 dari nomor 3 4 5 baik kita jok Baca pertanyaan nomor tiga, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani, yaitu Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan Menjadi anak yang berbakti Dan membanggakan orang tua Nomor 4 Iya Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap jawaban yang telah ia dapatkan Kewajibannya. Jelaskan dan berikan contoh Jawaban empat adalah iya Ani telah bertanggung jawab Terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan Contohnya Ani sangat bersyukur Dengan perhatian ayah dan ibunya ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Tanpa perlu diingatkan apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Jelaskan dan berikan contoh: jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban, maka... Ini akan menjadi anak. Bukan ini ya, tapi aninya. Pemalas. Tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Tidak memperoleh ilmu pengetahuan. Dan mengecewakan orang tuanya. Berikutnya. Kita akan isi ya. Nama Dina. Hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajibanku. Belajar dengan rajin, menuruti kata orang tua, menghormati guru, lebih sopan kepada orang yang lebih tua, menghargai hak yang telah didapatkan. Akibat jika bertanggung jawab, orang tua dan guru akan merasa. Senang jika saya bertanggung jawab dengan apa. Yang saya lakukan Manfaat kewajiban Disenangi orang tua Dihargai guru Dan teman di sekolah Akibat jika tidak bertanggung jawab Orang tua dan guru akan merasa kecewa. ayo renungkan kita patut berterima kasih kepada para penemu mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang sekarang kita akan mendiskusikan di halaman 112 langsung saja kita tulis jawabannya titik yang pertama adalah Saran harus hati-hati dan sabar menjaga adik di rumah Dipercaya orang tua Adik tidak rewel dan lebih sabar Dimarah orang tua Adik rewel dan susah dibilangin. Baik itu saja pembelajaran kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.